Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Jumat, 11 November 2022, terpantau turun dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam dan UBS, harga emas Pegadaian belum searah dengan emas global yang melonjak akibat meredanya inflasi Amerika. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 549.000 turun Rp. 1.000 dari posisi Kamis, 10 November 2022. Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp. 508.000, atau sama seperti harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini turun Rp. 3.000 sehingga menjadi Rp. 992.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp. 951.000, turun Rp. 1.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.727.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.657.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.398.000. Sekian harga emas untuk tanggal 11 November 2022.